hai hey guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Fajar official 2022 yang akan selalu menemani anda dimanapun anda berada kali ini kita akan mereksen bahwasanya bahaya kristenisasi pada anak-anak saat ini setelah ini jangan lupa to tekan tombol lonceng dan subscribe untuk bersama-sama kita kembangkan channel kita oke okay, langsung aja apa namanya tadi kan ya, diajakin ya, ya, ya ya nanti aja ke Natal ya terus gimana gimana terus? Ah. Resto, disuruh ah. nyanyi luyah, ah. gitu. okay. nyanyi yang haleluya haleluya tembik, gitu. saya nyengak, saya nyengak. Jadi anak ini tadi dia tuh les ceritanya, ternyata ketika ditanya di tempat les-lesannya itu dia disuruh nyanyi haleluya haleluya. Abis itu nanti kita li akan lihat selanjutnya apa yang terjadi. Artisnya di Majak, ah. eh udah nyanyi nyanyi. masukkanlah kami dalam, ke dalam surgamu jadi anak ini juga ketika les jadi dia tuh les terus dia juga dikasih slide sama guru lesnya dikasih gambar Yesus terus dikasih, dikasih doktrin tentang sembahlah kami bant, apa bantulah jiwa kami ini ini dan, dan lain sebagainya yang tadi baru dicapai sama yang anak-anak tadi nih kita lihat lagi lindungilah dari apa? Dari atau nah lindungilah kami dari kejahatan Kue, ada pakai gaun putih, bawa, -bawa lilin. Eh, di ruangan itu dimatikan semuanya. Anak apa lampunya yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang? Pertamanya lilin kedamaian. Itu lilin apa? Itu udah, udah lilin-lilin itu udah berdoa. Berdoa, yang Yesus, Yesus itu pulang kasih makanan, kasih makanan daging, kue. Nah, itu dikasih apa? Dikasih. kalau daging-dagingnya itu saya nanyain daging apaan katanya itu daging ayam saya kan gak percaya kan itu gereja saya punggung dagingnya buahnya saya makan buahnya saya makan saya berdua dulu buahnya saya makan ee, eh, harus gulang ya jadi anak ini setelah dia lihat lihat nih tiba-tiba datang segera-gera anak-anak perempuan yang menggunakan gaun menggunakan gaun, gaun putih dan anak-anak ini membawa perempuan yang perempuan ini membawa atau membawa lilin untuk melakukan doa-doa dan dimatikan lampunya. Setelah pulang dari tempat les-lesan -les ini, anak ini anak tersebut ini dikasih oleh-oleh kayak daging, terus buah-buahan, roti dan lain sebagainya. Tapi dia sempat ngeles, dia sempat ngeles. Ini betul ini, ini daging apa? Daging ayam atau daging mungkin babi atau anjing gitu kan. Maka anak ini coba makan habis itu kita akan lihat selanjutnya. Sekolah Minggu enggak begitu. kata saya sekolah Minggu apaan? Sekolah Minggu ya kayak kayak apa ya? Kayak baca-baca Alkitab itu. Baca Alkitab. Saya baca Quran saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan. Oh, jadi anaknya tadi kan dikasih hadiah sama yang guru lesnya tadi. Terus sebelum pulang dia ditawarin dia mau les hari Minggu apa enggak gitu. Tapi anak ini bisa ngeles saya udah ngaji kok udah ngaji gitu. Terus dia bilang gini, e, emang kalau ngaji dapatnya apa gitu kan enggak dapat makan makanan. Coba atles les hari Minggu dapat makanan dapat terus baca-baca Alkitab. Habis itu dapat uh, teman-teman juga banyak gitu. Besok kita habis ini lihat selanjutnya lagi. Cinta itu blog saya juga. Blok ya? B. Blog nah, B juga ya. Iya. Hm, sekarang nggak cinta itu. udah udah gak udah gak ikut lagi. Pas pas pas sudah saya ikutin baru Cinta gak ikut. Eh pas berdoanya, berdoanya teman-teman saya Islam, saya bingung yang teman-teman berdoa menurut percaya masing-masing Yang -masing. eh, teman-teman saya yang Islam yang dari Blog B malah ngikut berdoanya kayak begini juga, berdoanya kayak begini. Oh, bahkan teman-temannya ini sebelum les tuh juga, Kami yang cewek-cewek ini gampang dihasut ya cewek, cewek ini. Ketika disuruh baca doa bareng-bareng nih, cewek-cewek bukan baca doa seperti ini. Nah, tapi baca doa seperti ini. Nah, ini udah pengaruh doktrinnya sangat kuat banget pengaruh doktrinnya mulai dari ibadah bahkan tata cara doa pun juga diatur ini banyak kristalisasi pada anak-anak di usia dini nah ini teman-teman-temannya yang tadi permain tadi ada yang mencinta Atica juga ada di Saya, saya, ketama, sih, saya, saya, saya, mana saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ke sabtu saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Oh, terus anak ini bilang-bilang ke ibunya, kalau dia tuh gak mau lagi les di tempat satu ceria di Blok B tadi. Tapi alhamdulillah ada ustadz di dekat musola rumahnya, dia memberitahu, coba siapa yang masih les di satu ceria. Nah, jangan masuk situ karena les di sana itu banyak orang yang anak-anak khususnya setelah les dia malah menjadi Kristen. ngelas lagi lah di situlah mending sekalian mending ketahuan bego kata saya ada ketahuan bego terhadap belajar Yesus Yesus. Eh kata saya kamu ngomong aku sih Orang tinggal ngelas aja kesusahannya antar cepet udah makan udah iya masalahnya belajar tentang Yesus. Emang belajar emang Yesus Yesus apaan kata saya kata saya bimbelnya bimbelnya ngomong setiap berdoa Yesus apa segala menyanyi-sanyi haleluya. Masih itu pernah saya di, diajarin lagu, lagu mandarin Lagu mandarin, mandarin itu artinya kayak Bapak Allah, masukkanlah kami ke dalam surga Bahkan dia sempat bilang ke ibunya lagi nggak mau les lagi, tapi ibunya sempat ngeles juga ibunya bahasanya Udah ngapain sih keluar-keluar dari les orang Makan udah, dibayarin juga udah Tapi anaknya juga ngeles juga, anak-anak ini dia bilang katanya Enggak mau, Bu. Les, aku diajarinnya pakai bibel-bibel, bahkan sempat nyanyi Mandarin. Lah, yang artinya itu ya Bapak Allah, Bapak Allah, Bapak Allah, seperti itu. Terus lah kami dari dari apa kejahatan. Yes, Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Pakai bahasa Mandarin tapi? Iya, yeah. tapi artinya tuliskan. Ada yes, arti juga ya. Kan? Tulis. Lah, kok namanya nyebut Yesus kira-kira cuma nyanyi nyanyi? Sekedar nyanyi kayak Belajar bahasa mandarin nak saya Ketau artinya kayak begitu Mama saya, mama saya kan setiap saya pulang les, ditanyain terus Belajar apa? Ma tadi, belajar mandarin, belajar lagu, lagu apa lagu mandarin Nah, teman saya juga nopal Kan, saya kan di rumah nopal Mama saya juga di rumah nopal, pas Nah, ditanyain tuh, ditanya sama mama saya Belak, tadi pas pulang, apa pas diselesa, belajar apa aja Saya bilang belajar mandarin sama ini, temen Belajar mandarinya, masa lagu-lagu Lagu-lagunya Lagu gak jelas, Ma. eh baru Nopal juga ikut, Apa Nopal juga ngomong, Nopal yang nyanyi-nyanyi Mandarinya, baru kata saya Artinya masa, Yesus Selamatkanlah kami Masukkanlah ke dalam surgamu, Bapak Allah Oh setelah dia lagu-lagu ini, yang lagunya ini condong ke lagu-lagu Kristen, lagu-lagu Nasroni Dan akhirnya ada temennya mamanya itu, temennya yaitu Mama Nova Itu dia bilang ini les apa kok kayak gini ajarannya tuh kan Yaudah besok gak usah lagi, nah maka nanti ibunya itu juga akhirnya anak ini gak les lagi Dan dia akhirnya sampai sekarang kita lihat lagi Jadi dia itu bukan cuma ini yang ngajak apa, ngajak apa namanya sekolah mingguan ngapain itu ngaji ngaji nggak dapet apa-apa gitu ngomongnya ngaji ya, emang emang ngaji dapet, kalo, apa? Kalo ngaji tuh dapet apa gitu uh -huh. hadiah apa enggak pasti hmm. nggak dapet apa-apa ini hmm. mendingan sekolah minggu itu rame hmm. hmm. nah. ya jadi sampai segitunya ya jadi bukan cuma ngaji tapi dia itu malah dia ngasih sesuatu itu pengen dia itu supaya ya. oke okay guys tadi kita habis lihat cuplikan se uh, seseorang anak yang dimana dia tuh les di sabtu ceria lah tadi bagaimana kristenisasi yang terjadi pada anak ini udah mulai menyebar apalagi dari tempat les-lesan tadi nih les sabtu ceria mulai iming-imingin ngapain sih ngaji ngaji dapat apa-apa mending sekolah minggu, main nyanyi, nyanyi dapat makanan, dapat ini, dapat itu. Makanya kita kita sebagai orang tua kita harus hati-hati untuk memilih pendidikan yang tepat untuk anak kita. Oke, okay? jangan lupa saksikan video selanjutnya. Kita mungkin akan mereaksi apa yang tentang islam islami masa kini mungkin ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.